Dan akhirnya keluarga saya tahu Orang tua saya sangat tidak setuju Dan marah besar kepada saya Hingga orang tua saya ingin e, mempunyai rencana Untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya Di sana saya benar-benar berpikir keras Untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu Lalu orang tua saya Uh, sampai uh, melaporkan ke aparat polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanifillah Sobat App Astronaut rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Karena hanya atas izinnya kita dapat berjumpa kembali Dalam video kisah mu'alaf yang dipersembahkan oleh channel App Astronaut Dalam video ini saya mengajak Sobat filah Untuk menyaksikan sekaligus membahas Sebuah video kisah perjalanan menjemput hidayah Allah Dari seorang ukti yang berasal dari Sumatera Utara Ukti yang bernama Asli Debitania Marbun atau yang setelah kembali kepada Islam, mengganti namanya menjadi Nur Afifah ini, merupakan santriwati dari Ustadz Senababan. Seperti apa kisahnya hingga akhirnya kembali kepada Islam, serta rintangan apa saja yang dia hadapi untuk menjemput hidayah Allah, mari kita temukan jawabannya dari video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, uh, sini uh, saya ingin berbagi pengalaman, cerita, Insya Allah, semoga cerita saya uh, berarti bermakna buat uh, seluruh umat uh, manusia. Nama lengkap saya Debbie Tania, umur 21 tahun, uh, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil, sejak umur saya masih menginjak e, usia SD, sekolah dasar, di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. E, keluarga saya, beserta saya tinggal di e, lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, e, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja dan saya orang yang tidak bergaul hanya mengetahui tentang agama, agama saya sebelumnya tetapi ketika saya di SD saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas muslim di sana saya mulai tertarik apa sih itu Islam begitu di sana saya semakin tertarik mempelajari membaca baca isi Quran kebetulan hobi saya juga membaca saat itu Ah, terjemahannya, uh, dan saya membaca ada sedikit, uh, gimana, hampir hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya dan saya bertanya-tanya, mengapa, begitu karena usia sa saya masih dini saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu begitu, ketika saya beranjak uh, remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai uh, ke tentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini, begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang, gitu. Apapun selama, selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan, begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Uh, beranjak uh, ke perguruan tinggi saya semakin uh, mendalami dan semakin uh, meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam dan sebelum saya memeluk agama Islam saya benar-benar uh, berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar entah hal apa yang membuat saya menangis saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya hmm. eh, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung. Mengapa uh, wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Uh, keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang uh, menangis itu hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena... Rasulullah. Belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan e, ke depannya keputusan saya ini. Karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. begitu. Saya memutuskan untuk memuluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. di Masjid Abdullah bin Umar, di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu, Akidah saya, perasaan saya uh, bisa, uh, bisa terwujudkan, terwujudkan Begitu uh, Saya masih menyembunyikan hal itu Sekitar beberapa hari Kepada keluarga saya Tapi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 Lalu orang tua saya uh, sampai uh, melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya saat itu. Uh, saya pergi dari rumah, subuh, dan alhamdulillah teman saya juga um, ikut menolong saya. Uh, ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan aqidah saya. Dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu, Uh, selalu datang ketika cobaan dari keluarga datang Allah selalu nolong kita dengan cara yang dia punya gitu Jadi saya memutuskan tetap pergi dan dan saya memutuskan pergi ke Jakarta Tidak saya apapun, uh, sayang, apapun. Resikonya. Kuliah e, juga saya berpikir, berhenti, silakan berhenti, gitu. Memang e, itu sudah tidak dipikirkan, gitu. Karena yang saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti, gitu. Masya e, Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi lega sangat, karena sewaktu sebelum mualaf saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya misalnya SD begini di rumah ibadah tingkatan ini begini saya ikuti semua karena apa e, mereka sempat bilang mengapa kamu ikutin itu sedangkan kamu Uh, mualaf saat ini Saya hanya mengucapkan Saya bukan memikirkan tentang itu Saya memikirkan orang tua saya Pasti setiap anak itu Sayang sama orang tuanya begitu. Makanya saya berpikir Sejak dulu Memikirkan benar-benar memik Memikirkan secara Matang untuk melangkah Menjadi seorang mualaf gitu. Saya merasa benar-benar Sesungguhnya inilah yang benar Alhamdulillah. Inilah yang benar, inilah, inilah, yang inilah yang dicari, inilah penuntun jalan terakhir, inilah penyelamat kita. Beda sangat dulu saya beribadah, tidak ada aturannya, sekarang saya beribadah ingin menghadap kepada Allah dengan keadaan niat yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan Pakean keadaan bersih. yang bersih. Buat orang tua saya, dimanapun berada, saya sendiri sungguh sangat menyayangi kalian, karena Uh, saya uh, memeluk agama ini Bukan karena Untuk meninggalkan kalian Bukan Karena saya sayang sama uh, Mama, bapak Dan kakak adik saya Saya tidak ingin Kalian kekar, kekal Di neraka Jadi saya ingin uh, Menyelamatkan Menyelamatkan nih. kalian kelak, Karena Kematian uh, dan akhir bukanlah uh, sesuatu yang bisa kita tahu kapan datangnya. Begitu, bersyukurlah uh, masih bisa beribadah. Bersyukurlah menjadi Islam, bisa beribadah kepada Allah. Uh, dengan mudah, tidak ada halangan, uh, dan uh, tidak perlu seperti kami yang harus meninggalkan keluarga uh, seluruh umat Islam yang masih memeluk agama Islam, masih dapat beribadah bersama keluarga. Dan bersyukurlah masih memeluk agama benar, yaitu Islam. Filah, sobat astronot yang dirahmati Allah. Kisah dari Uhti Demita tadi sungguh mengharukan. Walau mendapat penolakan yang keras dari pihak keluarga, namun dia tetap teguh pada pendiriannya untuk menjaga hidayah Allah serta iman Islam. Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga Uhtideh Bitania, memberikan kemudahan dalam setiap langkahnya, serta memberikan hidayah kepada keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kisah dari Uhtideh Bitania Marbun atau Nur Afifah tadi dapat memberi inspirasi bagi sobat, dalam ikhtiar meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu ta'ala dan agar ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaat dari kisah Uhtidiabi tadi saya mohon sobat untuk share atau bagikan video ini melalui berbagai akun media sosial yang sobat miliki sebelum saya pamit undur diri izinkan saya untuk memohon dukungan sobat Vilah agar channel kami ini bisa bertahan dan terus menghadirkan konten-konten Islami caranya cukup dengan like video ini Subscribe channel App Astronaut serta aktifkan notifikasi agar Sobat selalu memperoleh update ketika video terbaru kami ditayangkan serta jangan lupa untuk menuliskan komentar Sobat mengenai video dari Ukti Debitania tadi. atas dukungan yang Sobat berikan saya mengucapkan Jazakumullah khairon kasyiron. Saya mohon pamit, insya Allah kita bersua kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh